Kalian, kita bertemu kembali di bagian submateri tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada submateri bagian B ini, diharapkan kalian dapat menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi. Jadi pokok atau inti materi ini mengenai harmonisasi ataupun keseimbangan yang dapat kita analisis dari nilai-nilai baik itu hak maupun kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila Yang dimaksud dengan konsep substansi dalam pembelajaran ini adalah sinonim dengan istilah inti, sinonim juga dengan istilah nilai. Nah, di sini ada tiga nilai yang nantinya akan kita pelajari satu demi satu. Yaitu yang pertama nilai dasar Pancasila, yang kedua tadi nilai instrumental, dan yang terakhir nantinya adalah nilai praksis atau nilai praktik yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang lantas dapat kita analisis menjadi beragam baik itu hak maupun kewajiban asasi manusia dalam berbagai konteks perhatikanlah slide-slide berikut ini sebagai awalan pembelajaran kita yang dimulai tentang substansi nilai dasar dari lima sila Pancasila yaitu yang pertama sila pertama ketuhanan yang maha esa ini perhatikanlah bagaimana ragam dan jenis hak dan kewajiban. Demikian juga di sila kedua ini ya. Seperti apa hak dan kewajiban kita? Ya ini semuanya e, dari sisi kita sebagai warga negara atau individu ya. Nah, ini sila yang ketiga. Contoh-contoh dari ragam maupun jenis ya. Hak dan kewajiban asasi manusia, posisi kita sebagai warga negara atau individu, ya, nantinya ada juga begitu. Hak dan kewajiban dari sisi negara atau pemerintah, demikian juga ada lagi ragam dan jenis kewajiban asasi dari sisi sebagai masyarakat maupun bangsa. Jadi, banyak sekali ya ragam baik itu hak maupun kewajiban asasi yang dapat kita analisis ya yang dapat kita gali satu persatu oke jadi e, seperti ini gambaran dari nilai dasar yang dapat kita gali dari lima sila pancasila nah adapun kondisi pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia tentu saja berbeda-beda di setiap bangsa dan negara ya tidak sama persis. Berikutnya, kita akan menganalisis substansi nilai instrumental sebagai penjabaran lebih spesifik dari nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini yang dimasukkan dengan nilai instrumental itu adalah nilai yang berupa dasar hukum, ya. Di sini maksudnya alat instrumental itu maksudnya ya dasar hukum gitu ya, yang dimulai dari konstitusi, konstitusi kita non-dasar 45. Kemudian, tap MPR, lalu banyak lagi produk-produk hukum berupa undang-undang, dan seterusnya. Sampai yang paling terkecil itu adalah peraturan daerah atau PERDA. Di era otonomi daerah ini, kita eh, mengenal istilah peraturan daerah begitu ya, sebagai produk hukum lokal di tingkat daerah. Begitu. Selanjutnya, kita membahas substansi nilai. Praktis Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksudnya di sini adalah nilai-nilai yang dapat kita analisis, yang kita gali, yang kemudian kita bisa praktikkan lebih rinci dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama sikap toleransi, yang kedua sikap tidak memaksakan kehendak. Ya, pada slide yang ketiga berikut ini, nomor tiga sikap mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban. Ya, nah ini ada poin keempat. Sikap menampakkan persatuan, kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan. ya. Nah, pada slide berikut ini ada lagi poin kelima dan keenam. Nah, tetapi tentu saja bukan hanya keenam ini yang dapat kita analisis, yang kita gali, yang kita temukan. ya. Masih banyak nilai-nilai lainnya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik pada slide berikut ini. Bahwa sebaiknya seorang siswa atau seorang siswi dapat membagi waktunya untuk belajar, bermain, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pandai-pandailah kalian menata atau maupun mengatur hidup kalian. Sekian dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.